Satu hati Padamu sepenuh hati Hidup pun akan ku beri Tanya dia siapa punya? Siapa tahu belum ada. Kita mau masuk tengah. Kita mau masuk tengah. Kita mau masuk tengah. Kita mau masuk tengah. Kita mau masuk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 di oh ya ah. nah. oke okay, guys, sekarang kita lagi udah. Bisa gini enggak